Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya akan merangkai jiuka Ikebana Ikenobo Saya pakai keramik wadah Ikebana Lalu saya pakai ornamen ini Midolino atau disebut juga rotan Dia seperti Kalau sepasang jadi kayak angel wing ya Saya belajar ini dari desainer uh, Hitomi Gilliam saya sangat uh, terinspirasi sekali dengan beliau nanti saya akan taruh linknya supaya teman-teman bisa belajar bagaimana cara membuat ini uh, dia ada videonya yang sangat jelas sekali uh, mengajarkan bagaimana membuat ini beliau itu floral designer bukan guru ikebana tetapi dari gaya barat. tetapi saya modifikasikan saya pakai ke dalam ikebana ya fastnya sengaja saya pakai saya agak miring karena saya mau melihat uh, rotan ini ya saya pakai bunganya itu bunga matahari bunga mataharinya lumayan besar ini yang sudah saya kasih kawat satu ya saya akan taruh di sini Lalu satu lagi saya taruh di sini, ya. Jadi dianggap sedikit ke bawah itu. Lalu saya akan pakai daun. Daunnya ini saya pakainya kali ini di bagian bayangannya, di bagian innya, bukan di bagian yonya. Karena saya mau melihat, mau mengambil lengkungannya, ya. Ini juga udah saya kasih kawat. Saya akan taruh di belakang daunnya. Saya pasang dua. Ya. Jadi sebagai backgroundnya dari si bunga. Oke. Lalu saya juga ada bunga rose. Di sini saya mau kasih dia aksennya, kontrasnya di sini. Saya taruh di sini bunga rosnya saya taruh pendek aja. Yeah. Kemudian saya ada daun, daunnya ini variegata, cakep sekali. Saya akan taruh di sini. Lalu saya ada skimia, skimianya juga saya akan taruh di sini. Ini udah saya kasih kawat. Nah, saya ada krisan spray yang sebagai asirainya saya akan taruh di sini. Ya. Oke, lalu so, untuk pengimbangnya supaya lebih ada unitinya saya akan taruh di sini ups ya. ya nah saya di sebelah sini ini ada wadah mulutnya ini bisa dikasih uh, bunga juga akan saya kasih daun Taruh daun garis ini yang melengkung mengikuti dari lengkungan ornamen. Saya akan kasih dua daun, satu lagi lebih pendek daunnya. Lalu saya ada skin saya akan taruh juga di sini. Dan juga saya akan kasih daun Untuk menutupi mekanisnya Oke, okay. oke okay, rangkaiannya itu sudah selesai Jadi saya memakai ornamen rotan Daunnya ini mengikuti lengkungan si ornamennya Memakai bunganya, bunga matahari ya. Daunnya ini kita pakai di belakang. Wadahnya saya taruh agak miring. Langkahnya udah selesai untuk hari ini. Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.